Kerangka dasar sini semua gogo figuran yang kecil-kecil terutama kerangka di dasarnya itu kardus semua. Setelah diisi kardus baru dibentuk dengan sedikit lapisan koran untuk bagian-bagian seperti otot-otot ataupun jari-jari. Nah untuk gogo utamanya baru menggunakan ulat-ulatan yang umumnya kita pakai rotan dan juga ditambah lapisan-lapisan koran untuk pembentukan dari jari-jari ataupun otot-otot yang diperlukan. Halo, saya uh, Diputu Adi Widyantara. Kami dari Sekadruna Dunas Muda, banyak dukung untuk jati Sidakarya. Tema Gogoh kali ini uh, berjudul Pengadang-adang. Itu uh, menceritakan tentang penyempurnaan dari tema Gogoh sebelumnya. Roh-roh atau atma yang suka membunuh binatang, tapi sekarang roh-roh itu setelah melewati hukuman-hukuman. Dari berbagai hasil perbuatan semasa hidupnya Dia akan melewati uh, yang namanya Pengadang-adang Atau butokalonya butok garuda iju pengadang-adang Itu adalah kunci terakhir Yang harus dilewati atau disiasati oleh manusia Ketika manusia ingin menuju ke moksa Referensi yang kita gunakan sebagai pengambilan cerita Dari tema Gogo ini Ada 6 sumber Yamo Yamo Purano Tatuo, yama purana tatuo Atma Prasangsa, Indik Pengabenan, dan Tatwa Petatiwan Itu adalah uh, enam sumber yang kami gunakan sebagai referensi untuk cerita Niki Kali ini kami dari Sekadar Nasmuda Muda membuat atau mengaplikan secara lengkap Yaitu dari bagian manusia lahir, terus bagian manusia hidup, sampai manusia meninggal Dan setelah meninggal uh, akan berkaitan dengan kehidupannya berikutnya Mungkin yang akan jelaskan di bagian yang pertama dulu di bagian pertama, di sini menceritakan sebuah kehidupan. Di sana, semua kami simbolisasikan dengan lengkap Purusa dan Pradano, yaitu laki-laki satu dan seorang perempuan. Nah, ketika ada hubungan antara Purusa dan Pradano, akan timbul benih-benih kehidupan bayi-bayi yang lahir atau benih-benih kehidupan yang akan lahir untuk menjalani kehidupan berikutnya. Dan uh, di sini juga kita simbolisasikan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan yaitu benar dan salah atau baik dan buruk. Itu kami coba simulasisasikan dengan hanya mengaplikasikan dua warna dalam semua gogo yaitu warna hitam dan putih dan dikemas dengan warna sedikit warna emas untuk menonjolkan keagungan dari gogoh. Yang kedua di sini ada banyak karakter yang kita gambarkan. Hewan-hewan itu menjadi Sifat sifat manusia untuk karakter anjing kita gambarkan untuk orang-orang yang hanya senang berbicara, tapi tidak banyak kerja. Untuk yang bunglon, sifatnya itu bunglon sering berubah-ubah. Kita gambarkan untuk orang-orang yang uh, tidak tetap pendirian. Terus, untuk buaya, kita simbolisasikan untuk orang-orang yang sifatnya tidak bisa menawan melawan nafsu. Kalau monyet, kita simbolisasikan untuk... Orang-orang yang suka menipu kerbau Lebih ke orang-orang yang memiliki sifat dungu atau pemalas Untuk yang terakhir ada tikus Kita gambarkan untuk orang-orang yang suka mengambil hak-hak dari orang lain Untuk pemilihan bahan yang pertama itu ada wijen dan kuaci Itu bahan-bahan utamanya Jadi kenapa memilih wijen? Kemarin kita sempat melihat-lihat bahan-bahan yang ramah lingkungan yang tentunya bisa digunakan, setelah kita sortir, wijen ini memiliki warna dasar putih sesuai dengan keinginan kita yang hanya memakai dua warna atau warna hitam dan putih saja itu kita pilih wijen dan ditambah lagi di pasaran juga sudah ada wijen yang sudah diproses nah itu sangat mendukung sekali uh, konsep kita atau tema kita kali ini dalam pembuatan ogogoh ditambah tekstur dari wijen ini cukup ramping sehingga uh, ketika dipasangkan atau ditaburkan ke ogogoh uh, itu tidak merusak bentuk dari ogogoh Untuk pemilihan kuaci, kebetulan tema atau cerita ogogoh dan karakter yang kita gambar gambarkan adalah burung Garuda Garuda hijau pengadang-adang Untuk mengejar tekstur bulu kita coba gunakan kuaci dan setelah diberi olesan sedikit pewarna, ternyata menyerupai tekstur bulu yang kita inginkan untuk dikendalanya terletak di pemasangan kuaci karena setelah kita pakai pertama belum kita pelajari, sebelum kita pelajari kuaci itu ketika terkena angin dan percikan air yaitu berminyak dan basah dan basahnya itu meresap ke dalam sehingga Perekat yang kita gunakan itu enggak maksimal daya rekatnya. Makanya kemarin setelah pemasangan di area kaki, sempat terlepas. Kita coba untuk menambah daya perekatnya dengan menggunakan limgi uh, Untuk proses pembuatan, kemarin kita mulai start uh, untuk ngelas. Dan gini itu dari awal Januari sampai uh, 15 Maret. Jadi sekitar dua bulan, dua bulan lebih. Nah, untuk Gogo -go ini nggak terlepas dari teknologi. Kami juga di sini uh, sangat-sangat mengapresiasi bagaimana generasi muda sekarang sudah sangat lihai dalam hal teknologi. Dan tentunya kami juga mengharapkan semoga ke depan semakin canggih dan semakin banyak teknologi-teknologi yang dibuat. Karena saya sendiri merasa oh, di tahun-tahun berikutnya, teknologi sudah tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan. Tapi alangkah baiknya teknologi ini kita bisa alkulturasikan teknologi dengan budaya kita sehingga kita tidak tertinggal dari kemajuan-kemajuan di kehidupan yang sekarang akan tetapi budaya kita juga tidak hilang. Dan saya sangat mendukung sekali teknologi-teknologi eh, yang dibuat dalam hari raya pengrupukan ini atau yang sudah diaplikasikan dalam bentuk ogoh-ogoh itu lumayan baguslah sekarang. Mungkin bagian yang paling penting yang harus saya ucapkan sekarang, karena kalau menurut saya uh, tiga bagian ogoh-ogoh dengan total sepuluh karakter yang dibuat di Sekreturno Tunas Muda ini. Itu tidak terlepas dari tangan dingin oleh salah satu senior kami yang berada di Banyar Berku Menterjati Sidokario. Jadi, kami disupport penuh baik dari segi ide, gagasan-gagasan, semangat, serta pada saat pengharapan. Gogo ini sendiri jadi, beliau bernama Bli Made Putra atau yang akrab kita panggil di sini, di Bobik. Beliau adalah sosok seniman yang mempunyai ide-ide brilian yang terkadang tidak terpikirkan oleh yang lainnya dan ditambah lagi kemampuan dan keahlian beliau untuk memadukan bahan-bahan yang lama lingkungan baik dengan warna dengan bentuk-bentuk ataupun komposisi itu sudah sangat-sangat terbukti dengan berbagai karya-karya beliau yang dituangkan selama beliau berkecimpung di dunia seni khususnya di bidang gogo yaitu kali ini di Ogogo -ogo yang berjudul Pengadang-kadang ini yang semangat berkarya buat di dan selalu menjadi kebanggaan kami di Sekretuna Tunas Muda dan selalulah menjadi yang ditunggu-tunggu untuk tahun-tahun berikutnya dengan karya-karyanya nggak akan pernah bisa terjadi tanpa semangat dan gotong royong dari teman-teman Sekretuna Tunas Muda baik dari intern pemuda baik dari Uh, Interen Banjar dukuh khususnya yang menjadi bapak kita di sini tentu dalam seketurunan Niki ada, -ada banyak dukung terjadi dan ada juga ruang yang lebih luas yaitu Desa Sidakarya terus pemerintah Kota Denpasar yang sangat mensupport uh, seluruh proses pembuatan rumpon Niki dan untuk teman-teman yang bergadang terima kasih banyak Niki dan yang sudah bisa mengatur waktunya dalam Kesibukan kesehariannya yang harus sekolah dan harus bekerja Tapi sempat untuk datang ke Banjar Sekali lagi terima kasih banyak Kita tidak akan bisa seperti sekarang tanpa gotong royong dan semangat kalian